Bang, editin biar kayak artis Jepang. Hah, artis Jepang. Gak salah tuh. Waduh, artis Jepang. Kayaknya gimana, artis Jepang ya? Belum tahu tuh, saya. Saya belum tahu, saya artis Jepang, kayak gimana itu. Hmm, coba kita lihat. Editannya. Nah, seperti ini. Editannya. Kayak artis Jepang, bukan? adau mantap sekali yang editnya, kake legend paling hoki dan paling hook sekali. Mantap sekali kakek. ini pasti kalian kenal. Hak ini lah, gokil kali editannya. Good yang edit pasti gokil banget. Gokil bukan? Halo guys, ketemu lagi di channel Starky di video kali ini aku akan tayon-tayon foto-foto terlucu, dijamin ngakak guys. Tapi ngakak gaya, dijamin ngakak lah. Kalau nggak ketawa kamu ketawain, oke? Okay? Oke okay, guys, foto-foto ini hanya untuk hiburan doang guys, biar kita nggak bosan guys. Jadi kalian lihat saja guys. Untuk hiburan doang, oke? Okay? Untuk hiburan. Kita lihat foto pertama. Ini dia, aku pengen rambutku lurus. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa rambutnya mau lurus? Padahal rambutnya sudah cakep ya, seperti inilah, seperti ini cakep ya, ya kan? Seperti ini cakep nih, mantap kan, rambutnya mantap. <laughs> Padahal rambutnya sudah bagus, kenapa minta dilurusin? Ini dia fotonya, cekik. Nah, seperti ini guys, fotonya, rambutnya sudah lurus, swing. Swing! Swing! meluruskan, Mantap dah, mantap pokoknya sudah lurus. Dan kita lihat foto yang kedua. Bang, tolong editkan ponakanku ganti jadi aku lagi pegang calon imam idaman kaum Hawa. Oh, dia pengen seperti kaum Hawa, tapi gimana ya? Padahal seperti itu lumayan ya. Kita ganti, kita lihat gantinya Sudah diganti, nah seperti ini guys fotonya Hahahaha, <laughs> lucu sekali kan fotonya jadi kaum hawa Kita lanjut ketiga Oke kita lihat, Bang editin ya, dong biar, biar bisa pegang hewan-hewan seram Seperti apa hewan seram ya Padahal itu sudah lucu, imut, dan menggemaskan mengemas, Apa yang kurang lucu dan imut ya? Kita lihat hewannya. Ting, ha <tik> <tik> seperti ini, kecoa, Iih. kecoa, sangat lucu kan kecoanya. Dijamin ngakak gini, anjir, anjir ngakak terjumpa. Oke, kita lanjut keempat. Bang, editin biar kayak suasana islami gitu lah itu udah Islami kurang apanya lagi ya pasan udah Islami pakai peci pakai kopiah udah ganteng ya udah ganteng Atau yang kurang ganteng ya padahal udah ganteng banget itu sih udah ganteng Subhanallah tapi kenapa ya kita lihat editing editannya ting wow seperti ini editannya mantap mantap mantap yang edit ini super super super duper duper mantap ada kocek sekali kesini aduh aduh aduh ada-ada saja ini kita lihat lagi foto yang selanjutnya Oke okay? langsung subscribe dulu sebelum lanjut kalian subscribe video ini Oke okay? langsung lanjut Bang editin dong Biar kayak opa korea lah kok kayak opa korea ya kita lihat editingnya editannya ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting waduh, editannya seperti ini mantap bukan ada yang edit ini super gokil sekali gokil sekali gokil <gum> yang edit ini sekali gokil ada opa korea ternyata kita lanjut lagi ke foto selanjutnya Oke Bang editin dong biar kayak artis Korea dimana kayak artis Korea ya padahal udah seperti itu udah cakep ya kita lihat editannya ting ps editannya ngakak sekali guys kocak sekali kocak editannya super gokil sekali kita lanjut ke foto selanjutnya Mbak editin dong bang jadi foto sama Afgan lah sama Afgan kita lihat editannya ting nah seperti ini guys editannya Mantap sekali guys, gokil ini. Aduh, gokil. Sumpah dah gokil banget, sumpah. Aduh, aduh. Lucu sekali. Ketawalah. <laughs> kocak sekali ini, guys. Kocak kocak. Kita lanjut ke video selanjutnya. Subscribe dulu yang belum subscribe. Oke, kalau sudah subscribe. Bang, editin biar kayak artis Jepang. Hah? Artis Jepang. nggak salah tuh. Waduh.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 Like dulu dan subscribe dan like dulu Ternyata gokil sekali Nah Yang ini nih Paling ditunggu-tunggu Koceng <gocok> sekali Dijamin ngakak pastinya Bang editin dong Biar gak dirumput gitu Lah kok gak dirumput Kita lihat editannya Ting ting ting ting Tush. Nah seperti ini editannya Kakek legend paling Hoki dan paling hook sekali mantap sekali kakek legend ini Pasti kalian kenal lah inilah Gokil sekali Editannya Good yang edit pasti Gokil banget Gokil bukan? benar kan gokil? Pasti dong gokil Emang enggak Iya dong gokil Kita lihat lagi foto selanjutnya Oke okay, kita lihat baik-baik dan simak baik-baik Oke okay? nambah nih Bang edit dong Bang jadi ada lesung pipitnya lesung pipitnya bagaimana ya saya belum tahu loh bener saya belum tahu lesung pipit kayak gimana hmm, seperti apa ya seperti apa ya kira-kira ya seperti apa ya Oke okay, kita lihat saja editannya nah seperti ini editannya ada langsung pipitnya sangat gokil bukan <tuh> pasti kamu ketawa yakin aku tahu aku tahu pasti kamu ketawa sangat gokil ada langsung pipitnya aduh mantep mantep mantep mantep da yang edita hoki banget hoki nah yang terakhir ini nih paling gokil gokil sekali gokil bener ga kalau nggak percaya kita lihat nanti Ting ting ting ting Oke kita lihat saja. Oh ya, yeah. Bang editin dong. Itu teman We yang di samping ganti jadi Blackpink. Blackpink. Blackpink. Blackpink. Blackpink. Blackpink. Blackpink. Blackpink. Blackpink. Nah pasti kamu tahu Blackpink. Oke okay, kita lihat ceritanya. Wow. Seperti ini guys editannya <S off screen> <mufflers> Sangat gokil bukan? Editannya Mantap sekali guys editannya Mantap Mantap sekali ditanya Gokil banget kan Oke guys videonya sampai di sini saja Sampai di video selanjutnya Jika kamu ingin Apa ya Lanjut video ini Atau nanya Pengen nektron-nektron foto lainnya Silahkan komen di bawah guys Jangan lupa subscribe-nya guys Oke, okay guys, bye-bye.